Hey hey yo, welcome back again kembali lagi bersama gua di sini. Oke, masih di channel kesayangan kita. Kita bermain di Pragmatic Play terus ya, Bosku. Karena Pragmatic Play itu enggak habis-habis keganjaran, ya, Bosku. Mantap sekali baru mulai. Bisa kalau kamu bersama kalian bisa cek NTT kalian, bisa cek. bagi kolom ngacor di ya ya yang mau gabung buka kolom ngomong-ngomong klik di kolom bisa silakan aja langsung cekidot di kolom komentar untuk daftar untuk gabung di gitu, beberapa gitu. dan bagi kalian yang mau langsung main langsung main auto main sit, di situs ya baca ini kita baseline dulu oke kita baseline dulu selamat berlir ya bos kita semua beruntung kita dapat yang mantap mantap dari negri semua kita dapat yang mantap mantap nggak dikasih bonusan nih jasanya Así, muchísimas gracias. Okay, no es tan divertido como parece. Esto está más duro de lo que Akan uang untuk hiburan ini dan Udah muncul itu, sudah dinyatakan valid, ya bosku. Oke, oke, kita cabut aja, Bosku. Kita WD aja, Bosku. Jangan sampai ini diserap lagi sama Neng. Ini udah sekepang ya, habis dibikin aja, jadi bosku.